Oke okay, teman-teman kembali lagi bersama saya di sini pada video kali ini kita akan mereaksi suatu video itu videonya uh, animasi yaitu animasi spotun jadi ini sangat menghibur buat kita kita buat yang jenuh memikirin uh, kegiatan sehari hari ah udah gak usah banyak pecah-peci gak usah banyak cengcong kita gas aja teman-teman let's go oke okay, teman-teman ini dia videonya One, two, three, four Podcast teman-teman Wih kok lu udah berani buka topeng Daripada buka toko material Modalnya banyak, mending buka topeng <laughs> Iya iya sih Tapi kan kalau gini identitas lu jadi ke Apa? Ini bukan lagi tentang identitasku kebongkar atau tidak Ada hal yang lebih genting daripada itu Hal apa? Situasi mengharuskanku membuka topeng ini Jika tidak nyawa seseorang dalam bahaya Waduh, waduh demi menyelamatkan sebuah nyawa lu rela identitas lu jadi kebongkar gini ya waduh. gila sih pengorbanan superhero ya begitulah melindungi satu nyawa itu berarti sekali bagi kita para superhero yeah. kalau lu tetap nggak lepas itu topeng emangnya nyawa siapa yang dalam bahaya Nyawaku sendiri bro aku lupa gosok gigi tadi pagi hahaha <laughs> Itu kenapa topengku di bagian mulut gak gue tutup, bro. Mikir. Mikir. <laughs> oh, Batman. So, Batman, oh, makanya dia gak ketutup. Numpang cuci topeng lah, bro. Numpang nyuci. Biar baunya hilang, bro. habis ini aku ada jadwal ngejar penjahat. Udah janjian sama penjahatnya, soalnya. <laughs> ini kan penjahatnya WA. Oh, penjahatnya WA. Hai, <laughs> kan, cuci topeng hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Aduh, apa sih? Ganggu orang lagi dangdutan aja. Tuh, mau belum jadi. Oh, mau. Mau mainan aja. Mana hai, Yang penting jadi? hai, hai, hai, hai, Gua minta tolong, itu cuciin topeng Spider-Man <laughs> Ngapain dicuci? Topengnya bau gigol. bau Spider-Man lupa gosok gigi Hadi. Gini doang pada repot <laughs> Untuk menghilangkan bau begini Cukup pakai cairan ini yang Dambada Kau iklan dulu tuh untuk iklan, enggak pak. Kuman dan bakteri penyebar menempel pada baju, sepatu, handuk, sofa, karpet dan lain sebagainya. Wow. Wih. Cara pakainya sangatlah mudah, tinggal semprot. Intar juga si monyet ini. Lalu, lalu, lalu, ambil korek, nyalain Wah. Hahaha. Bocah, kau bocah. Emang cara pakainya begini? Sudut bau jigongnya hilang, kan? Emang cairan apa? itu tadi berkali-kali konten yang kampret. Tunggu, sementara lah pakai ginian. Ini kampret, Tunggu, Kampret. Halo, halo, halo, halo. Teman-teman kalau mau nonton video aslinya ada di link di uh, deskripsi teman-teman ya. Silahkan Oke, okay, teman-teman terima kasih sudah nonton. I love you.